Bukan untuk kau, ulang. Sabar di dada, batasnya sudah hilang. Kau bilang, sahabatku, hanya teman biasa di bawah meja kakimu. Menari, manaku percaya, manaku percaya. <tuh> masih, masih. <tuh> <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting Lesus Dimana pun kalian berada coba kembali bersama Mimin di channel youtube Hirlia TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru harga terhubung Tentunya seputar Ayu Tinti Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, comment, serta Subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terkait tentunya seputar ayu tingting. -Ting. di sini mimin akan menghadirkan beberapa kegiatan ayu tingting -Ting hari ini. mulai dari bronis tv yang hadir setiap pukul 12.30 waktu indonesia barat. dilanjut dengan Pas sugeng FM dan juga lapor pak. ini ya, sama semua. Jangan sampai di skip ya Karena di sini banyak sekali Kegiatan-kegiatan Ayu Tinting -ting Yang sengaja Mimin sajikan untuk sahabat semua Di rumah Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi Selanjutnya yang pastinya selalu memberikan untuk sahabat-sahabat Semua di rumah Hari ini Brones TV kehadiran Aktor Tanpa Ania nah, Itu seorang yang sangat luar biasa Yang pernah hadir di hati Ayu itu Syahrul Gunawan. Syahrul Gunawan hari ini membawa seorang wanita cantik dan juga nia. Ya. dan terlihat di sana nih perasaan tak pernah bohongnya. Ada sedikit gelisah nih di wajah Syahrul Gunawan ketika melihat wajah Ayu Ting Ting. Tapi semuanya Kembali lagi ke sih masing-masing. Ayu dan juga Syarul Gunawan perlu berjodoh. Jadi banyak sekali intrik dan juga masalah-masalah yang hadir. Jadi Syarul dan juga Ayu tetap berteman. Ini sehat selalu ya untuk Ayu dan juga Syarul Gunawan. Ya, bermaksud selalu. Senang ujung dan juga bikin nak. Selamat puasa setelah memperjalankan pada puasa untuk di rumah. warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bisa kota. Apa? Hahaha. kalian <tuk> <itu, tuk> nggak punya sepion? Ini nih, saya di belakang gitu <tuk> <tuk> <tuk> Ay, Kirimin mukena cantik, bahannya adem dari sahabat aku, Selfie Kitty. Ini buat kalian semuanya. Nih, mumpung lagi puasa ya, buruan yang mau order mukena-mukena kena bagus. Bahannya adem dan harga terjangkau, langsung aja ke Kitty Label. lihat ada tempatnya juga. Ringkes banget mukenanya dan bahannya adem banget, enak banget dan nyaman dipakai. Thank you Kitty Label. On. Again rise to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 Arabian ya kumi udah pakai hijab, udah pakai baju Arab ya, tuh gamis Arab, ya lah, cuma aja, Senang, tuh kita lagi kita lagi, uh, kan? di baju. Iya. <laughs> Maaf ya, aku di atas karena Tidak tak ada tani. tempat. Alhamdulillah, selamat berbuka puasa semuanya. lagi pada buka puasa. Maaf ya, aku di atas Tidak karena tani. tak ada tempat. Selamat berbuka. Pakai kurma dulu 3. Aduh, aduh, aduh Memang kakakku yang satu ini sangat pengertian Adiknya sampai dikirimin donat Ya Allah Sampai botoh-botoh banget ini donat Makasih aa saya Selamat buka don't You don't